Sama nice, uh, bro. you got a friend in me. You got a friend in me. Yo what's up ma Bro, apa kabar semuanya, halo ma Bro, Jadi kali ini Ocha mau mereview skin mythic terbaru IM2 ma Bro ya Ini senjata baru, rilis, langsung dikasih mythic-nya Bro ya Dan ini parah banget Iron Sight-nya men ya Bener-bener jauh banget sama skin biasanya Mabro Jangan gak tau lagi sih <laughs> Aduh Nih ma Bro. Ocha lagi di training mode Lihat tuh ya, Iron Sight-nya bro Parah banget ma Bro. Kacau sih, ini enak banget ya Iron Sight-nya ya Buh, kacau dan kalian bandingin deh, sama yang IM2 biasanya nih tuh Ini tuh kayak Swordfish, mabro Ah Rizli, ARN mirip, Swordfish, mirip banget Ya, menurut aja lebih better ini sih ya ini lebih sakit ini sih menurut oce bro Nah, tapi ARN side tuh parah banget perbedaannya ya Yang mythic sama yang biasanya bro ya Oce kira nasibnya bakal sama kayak Swordfish juga, kalian tahu nggak Yang cari review kemarin yang oce bilang skin paling sampah, yaitu dari Swordfish karena iron sightnya tuh, wah bener-bener Dikasih yang uh, scope kayak gini juga nih ya, Yang kayak gini menurut C yang gak enak banget sih ma bro. Jadi beruntunglah kalian yang punya skin mitiknya im Di M2 ini, ma bro ya Lumayan lah menurut C skinnya, ma bro Dan ini juga senjata sakit sih go, go. Coba kita tes gitu ini Tuh, 36 ya 36 cuy Ya hilang gak bro? 3 hit nih senjata Nembak badan Nembak kaki juga tuh 3 hit bro Parah, ya. 30 Jarak jauh 4 hit lama bro ya Oke Yelah, ojek pengen langsung aja Mabro, main ke ranked Let's go Kita yang strike mabrung wuh efeknya sih bagus ya Hehehe Kemana? Hmm. Di bawa kemana nggak tahu dari itu ya. Ya Ma Bro, Let's go kita langsung ajar saja. <muk> <muk> <muk> Kill, sakit sih. Hm, Mantap sih. Ya, jatuhnya berat tapi. Wake kaget aja. Ah, sih, memang, Nice, good job. Mantap, bro. Satu, Let's, Let's go. Oh, mati lagi deh, bro. Hmm, mati lagi dia mah, Bro. Kita kasih paham ya. Enak ini, harusnya nice Guys, Beh, hujan di bokong mah, Bro. Oh my god. Oh my god. Point identified. Capture the oh, Ada orang. Oh, mantap jiwa. Bro. Wih, enggak mempan mah sih. Harus <laughs> ya casup. Sakit juga ya. Ya 3 hit sih kalian lihat tadi lah damage-nya. Nice yes. Ah, dari sana. Ah, sama Bro awesome. Mat di Nocha. Yep. Enemies advanced UAV is online. Nice, gedap, Good job. Good job. oh, sakit tak, bro, nice, bro, lagi saya, ayo jangan lupa diinjak Nice uh, Gokil Nice <tuk> hmm, Mantap lah ma bro Gimana ya musuhnya ya oh, Mati lo mati lo mati lo Di bawah tuh dia spawn bawah coy dia mau bro sakit banget weh <tuk> Baru aja ucap pokokin, bro Ayo semangat Aja ke slide pedal tadi bro Tidak Aduh di wallbang lagi ketahuan oca bro bro Sial, sial, sial, sial. Mati lu Oh gokil Buat naras juga enak ya Enak dah kalau pakai mythic yang ini macam terpetuin kali bro. Kalem, kalem, kalem. Wih, astagfirullahaladzim itu ultinya ganggu benar bro. Uh, tapi kita tetap menang ma bro. Santai ya. Wih, aduh, tinggal gak tuh? Ampun Duh, duh, duh, bro Nice, nice, nice Nice, good job Good job Good job Ahaha Rata banget bro <laughs> Endingnya sangat bagus ya iya Mabro Hoce udah di down game let's go Ayo, kita coba main SNA sekarang ya Nggak afdal kita ga coba SND Mabro harusnya di SND agak berat ya ini ferret nya lemot sekali bro oke ikut dan dulu ya Wah, ini adalah putinitas halo lagi ini vskin mythic wih ga mati mati wih sumpah Gak hitung lagi sih. ini ane nggak mati mas siapa yang naro ripman di situ bro wah lu bener-bener ya lu yang nonton ini narotri ripman sih parah banget loh nice work. nice work nice work good job bro ayo wih ada kilometer tuh udah mau bro, banget, mana musuhnya nggak jadi ngapulin laguah, woo, sebenarnya kalau buat mainnya saya oce kurang sih ya, walaupun oce ngekill barusan mal bro. Nah, karena fire rate nya di S ini tuh penting sekali soal fire rate bro sangatlah penting oke okay. Lebih beta krik atau M13 lah nah banget bro oh lucu <laughs> itu kalau caya dia... satu item sniperes sudah kelar lah riwayatku bro kayaknya gua kalau pakai ini nggak ngekill deh ya kita pakai skin biasa ini bro ini tuh berbeda skin yang paling parah weh serius mati lima bro kita harus main santai aji ya? jii Kalem bro, Wuh. sebenarnya sih, saya rasa apapun Ketika jadi, rupanya. sih, cuman tetap aja, mau, bro. Ini sangat tidak adil, ya. Yang paling tidak adil dari sekian fenek kilo yang ada mitiknya, ini yang paling gak adil, bro. Serius. Teknik ini parah, Bro. Oh my god. Uh, udah dapat 2 tuh. Ayo, tinggal kita kelarin aja teman-teman kita ya. Hah, oh, ya. Kita menang, Mah, Bro. Oke, satu lagi. Kira-kira di mana last Siapakah yang akan mendapatkan? Musuh terakhir, nah ini dia, di, di, di broken wall itu, broken wall. Oh, ah, nice, good job, bang. Bro, good <disas jungle sound> ya. Yeah, jadi, ini, bro, kan, yang mau capai game, bro, di antaranya, tesmina gengsu suppressor, terus pake ranger, DKM, light stock, empat telur, magazine sini sturdy grip tape ya ma bro misalnya kalian nggak pakai mitik ya nggak tahu sih nuca saran pakai red dot set atau enggak Kayaknya sih harus pakai red dot set ma bro ya misalnya kalian mau korbanin salah satu attachment kalian untuk red dot set mau tau yang harus dilepas di antara ranger atau nih sturdy grip tape ya Dah itu aja sih menurut Cak. Yap Oke ma bro Makasih banget nih udah menonton Jangan lupa share video ini ke teman kalian Dan jangan lupa subscribe Serta aktifkan lonceng M&M ma bro Dan untuk kalian pengen beli akun COD Langsung aja follow instagram At kita di Disana ada game lainnya Gak cuma COD maje Pasti sultan-sultan Atau kalian pengen jokiin akun kalian Kalian gak legend-legend Atau kalian butuh bantuan Untuk push kemo kalian Langsung aja follow instagram At kita Oke See you ma bro Dada semuanya Yaudah dadah semuanya See you next!